Terus ya, guys ada pedas-pedas mau tak kasih ini, Sabzan. Yuk, pedasnya hmm. hmm. ini pedas sih pedas sama kerah, Kera. Kera kasih beng-beng. Sutingan. Heh, kilo. Hei. Hei. Kilo. ya? Jatuh. Oh iya lho ada sos, anak ibu lho Duh lari He he he Iki lho Uh pake enak eh, Atau sepingan sepingan Ini mau tak lempar soalnya tak degetin Gak berani Wih dis mantep Pinter pinter pinter Pinter 我媽媽<笑> hey, hey, <did> <笑> kilo kilo tungguan kontes datang udah sih guys itu ada yang bedas itu eh eh sini sini bus bus nah pedesnya kok pedih kabe tak parah nih, padahal ati tak kei mangan. di makan rek, tolong rek, tolong rek ada pedes rek ini diambil gitu dihukum apa enggak guys? pengen punya peliharaan pedes saya. ya keren ya, banyak lho eh kalau ngambil kayak gini tuh dihukum berapa tahun nih kalau ketahuan pengen pelihara pedas aku cuman nggak ngambil di alam aku mau beli di Splindit Malang di Splendid Malang itu ada gak? totalan pedas piroan pedas gini mau beli di pasar aja guys Ха-ха-ха-ха-ха Ух, ух, ух, ух